Tahukah kau ku kesepian? Tahukah kau ku kesunyian? Bertas ku binat tanpa hadiran. Rasanya seperti dipinggirkan. Tidak ku impikan semuanya berlalu. Yang berlalu itu sudah berlaku. Mohon tolong jangan pandang itu. Aku tidak mahu semuanya berlaku kejaman. Kritikan Semua tidak diimpikan Marah yang kau lepaskan Tidak sangguku berhadapan Ampun ku memohon Ampun kepada diri yang pernah ku sakiti selama ini Tapi mama aku pernah pesan Yang hirau apa yang orang cuba jatuhkan diri ini Jangan kau Hiraukan Apa yang orang cuba jatuhkan Walau sakit Walau pedih Usahakan sampai puas hati Kutukan Hentakan dah seperti tusuk hati ini Buat apa kisah kata mereka Buat saja apa yang mereka tiada Taukah kau ku kesepian Taukah kau ku kesunian Petasku bina tanpa hadiran Rasanya seperti dipinggirkan Tahukah kau ku kesepian Tahukah kau ku kesunyian Sakitnya tusuknya hentakan Pedihnya rasanya pukulan Jangan siapa yang kau ada usah hingga capai ke udara Kritikan tusuk dalam diri ini Langsung tidak jejas da'wat pena ini Jelas apa kau buat tiada guna Tembakan kau langsung tiada makna Anggap saja mereka tiada apa Engkau buat apa yang kau suka, jelaskan apa kau mahu Air mata mengaril, titik demi setitik Karangan aku tulis bukan untuk menyakiti Kargrafi sembahku takut hilang di otak ini Lata yang ku takut hilang, ditenggelami Bila mana diri ini bersama diri ini sendiri Di mana tujuan aku perlu fokus lagi belum mati Pedih sakit yang menyakiti Tajamnya jari berbicara, semuanya jadi gila Gila, gila